Baik, terima kasih buat kehadiran dari Pak Suleman dan juga Pak Eriko. Kemudian kita hari ini ada bintang tamu, yaitu Pak Samuel Juwan dan juga Pak Christopher Ferry. Hari ini kita akan menyaksikan tiga untuk teman-teman web -teman daftar yang mengikuti uh, proyek wa Ada tiga tim, yaitu tim Selfies, tim Cowcare, dan juga tim Milian Kemudian sini juga hadir bersama kita teman-teman Habsdots, ada Koyek Jal Gafit dan juga Malau Radius Baik, Teman-teman proyek sudah siap menyesuaikan proyeknya Pak Eriko, Pak Dilangan Pak Lea dan juga Kastri Sudah siap untuk mereview juga ya Yuk yep. Ya, jadi sudah selesai untuk presentasinya. Saya sangat bersyukur eh, dapat masukkan banyak juga dari Pak Eriko, Pak Sulaman dari Kosamula dan juga Pak Steri. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di proyek ini bermanfaat buat teman-teman semua ke depannya. Ya, ini masih semester satu, sudah bisa bikin seperti ini. Di semester berikutnya, belajar lebih banyak lagi supaya karya-karyanya lebih banyak lagi. Ya, selamat teman-teman semua, sudah selesai mengerjakan proyek untuk web dasarnya. Sampai jumpa lagi di proyek-proyek berikutnya. Terima kasih.